Selamat pagi guys, hari ini saya akan jalan-jalan ke Hong Kong. Nah di video kali ini saya akan membahas Sisi gelap para TKW yang berada di luar negeri teman-teman Banyak sekali yang bertanya apakah sisi gelap Seorang TKW yang berada di luar negeri Kenapa mereka bisa sampai ke luar negeri bekerja guys Faktor ekonomi menjadi faktor utama mengapa kaum hawa nekat menjadi pekerja di luar negeri. Yap, ekonomi atau kebutuhan hidup selalu menjadi energi mengapa para wanita ini mau menggerahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mencari sesuap nasi. Sesuap nasi yang sejatinya bisa dicari di negeri sendiri ternyata tak banyak jika dibandingkan dengan mencarinya di rantau orang teman-teman. Misalnya saja seorang pekerja kantoran yang dengan pakaian serba neces di perusahaan dalam negeri akan jauh penghasilannya jika dibandingkan dengan seorang penjaga nenek-nenek atau pe atau mengurus orang tua guys. Dengan UMK sebesar 3 juta rupiah pun akan jauh banget hasilnya dengan mereka yang bekerja di Korea, Jepang, Taiwan, Brunei, Darussalam atau Amerika Serikat karena di negeri-negeri ini negeri-negeri yang saya sebut tadi penghasilannya bisa mencapai 12 juta guys bahkan lebih jika mereka bisa mencari tambahan lain atau para pekerja pabrik yang ingin mendapatkan lembur atau pekerjaan lain maka penghasilannya bertambah guys nah tambahan ini bisa yang halal dan bisa juga yang haram tergantung ketertarikan sang pekerja atau buruh migran tadi guys Nah faktor kedua mengapa nekat keluar negeri adalah faktor kekeluargaan yang hancur atau broken home guys Mungkin di antara mereka yang alasan ekonomi ternyata ada pula yang karena rumah tangga yang hancur atau berantakan Sehingga para TKW bekerja di luar negeri pasangan yang mengalami kegagalan dalam rumah tangga ini memilih mencangkul rezeki di negeri orang karena ingin memperbaiki taraf hidup mereka teman-teman jadi kegagalan karena perselingkuhan atau kondisi ekonomi rumah tangga yang kurang menjanjikan nah untuk menjadi TKW memiliki segudang konsekuensi atau akibat yang diterima baik dari sisi terang maupun gelap guys Nah, jika menjadi TKW ternyata sukses, tentu ini adalah titik terang ke luar negeri bagi para pemburu mata uang asing guys. Jadi mereka yang sukses bisa ribuan orang, namun ada juga yang gagal. Mereka yang mendapatkan kemudahan ketika bekerja di luar negeri ternyata diawali kebijakan pemerintah yang saat ini memperhatikan nasib TKW atau TKI guys yang berada di luar negeri. Dan tak sedikit juga mereka yang sukses bisa menyengkolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi dan memperbaiki kondisi ekonomi. tapi tak sedikit pula yang berakhir tragis guys pulang tanpa hasil malah justru nambah momongan yang tidak tahu siapa ayahnya bahkan ada yang lebih kasihan lagi pulang sudah tak bernyawa guys. Sisi gelap bekerja di luar negeri. Ada sisi terang dan ada sisi gelapnya, sama seperti naturalnya kehidupan ini, ada gelap dan ada terang, ada hitam, pasti ada putih, dan itu udah pasti. Ada tangis dan ada tawa, itulah kehidupan dua sisi yang selalu mengiringi kehidupan manusia. guys. Begitu pula dengan sisi gelapnya para pemburu uang ini seperti TKW, diantaranya mereka yang ada harus mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari tuan rumahnya, khususnya para pekerja informal. Para majikan belum bisa mengindahkan asas kebebasan dalam beragama. Seperti bagaimana mereka bisa menikmati makanan halal. Nah mungkin teman-teman para TKW. Makanan, ha makanan halal adalah menu istimewa yang cukup sulit didapatkannya. Seperti bekerja di Cina. Dan masih banyak lagi sisi gelap para TKW teman-teman. Seperti menjalin hasmara walaupun bukan pasangannya yang sah. Ada juga bahkan yang terka, tersangkut narkoba dan minuman keras dan banyak lagi bahkan menjual diri teman-teman. Walaupun begitu kita jangan merendahkan para TKW karena kita tidak tahu seluk beluk mereka, kebutuhan mereka pasti adalah alasan tertentu kenapa para TKW bisa sampai menjual dirinya sendiri kita tidak tahu teman-teman <tuh> jadi kita jangan uh, berpikir negatif itu hak masing-masing para TKW guys jadi sebelum menjadi TKW harus sudah tebal telinga harus kuat dengan omongan tetangga persiapkan mental, persiapkan fisik karena bekerja di luar negeri menjadi TKW bisa bekerja hingga 10 jam jadi gimana ya jangan dilihat dari sisi gelapnya lah lihat dari sisi terangnya saja banyak para TKW yang sukses Membantu perekonomian keluarga di rumah Bahkan bisa Menyekolahkan anaknya Mengangkat derajat keluarganya Oke guys mungkin sekian Dari video kali ini semoga bermanfaat Ambillah sisi positifnya Buanglah sisi negatifnya Semoga bermanfaat Selamat berlibur bagi yang berlibur Dan bagi para calon-calon TKW yang ingin bekerja di luar negeri Persiapkan mental, persiapkan bahasa Gak usah dengerin omongan tetangga Selamat pagi dan selamat Menikmati hari-hari indah